Slim Trifinity berat badan saya berangsur turun. Slim Trifinity dan aku konsumsi selama 2 bulan, benar-benar ngedetox racun-racun secara alami. Benar-benar bikin BAHR ya, ya. aku lancar banget. Luang air, air besar dan lancar. Hai, tahan Tahan nafsu membantu Membantu membakar lemak selama selama tidur. Untuk aku yang punya penyakit lain tuh hai, bermasalah sama ini. hai, bikin lemas, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia tidak mengganggu. Masalah mahku usetah nggak menyebabkan aku pusing dan juga buang. Sekarang kebetulan saya sudah turun sekitar 9 kilo. Saya sudah 11 kilo lo turunnya. Udah kondisi ini selama seminggu, turun 3 kilo. Khususnya bagian perut yang terakhir lebih kecil, dan lupa mengkonsumsi selama ini.